Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah kami hadir kembali untuk menyajikan informasi kegiatan kerja bakti dalam hal ini adalah khusus untuk uh, pencucian lapangan dan pengecatan pada hari ahad atau minggu 8 Januari tahun 2023 ini dilakukan semua untuk persiapan pelaksanaan turnamen Bintung Kapolibana dengan peserta sebanyak 37 tim Yang terdiri dari tim dan Putri Dan baik baiklah Ayo kita tengok Bermenang Pengeniatannya Sampai Ayuh, Bikin selamat Semoga Sehat so. Dalam tahap ini ada pembagian tugas yang adalah terdiri dari pemasangan spanduk ini, pagar lapangan, kemudian di awal penampakan lapangan turnamen polibas di sehitung yang akan dilaksanakan pada Januari tanggal 17 Januari tahun 2023, jadi tanggal 2015 itu adalah pembukaan dihadiri seluruh tim yang akan Pada pagi tadi, hari Ahad, 8 Januari 2023, dengan cuaca seperti ini sangat mendukung dan sepertinya kita mau mencari dulu pak kades di turun. Assalamualaikum, Pak. Baik, pak Daeng. Uh, bagaimana pandangan Bapak melihat perkembangan rekan-rekan yang kerja pada pagi hari ini, Pak? Ini ada yang ya. Oh, si yeah. Sukses untuk kita semua coba Oke oh, us... oke okay, okay, mantap pak Jadi tadi pagi ini kita pasang Spanduk Kemudian Pengecatan dan ini sudah finishing Catnya pak tinggal yang di luar Dan saya rasa mungkin hari ini Bisa selesai pak ya Kira-kira kalau cuacanya begini terus pak ya Kalau pak yang Oke aman terkendali pintu <tik> <tik> ungkap Aman, aman. aman, aman. aman. Ah, ini ketua panitianya untuk turnamen Binturung Cup Bola Volley ya, di daya? bulan Januari 2023 Apa Bisa ini, Pak? Untuk bantuan apa bantuan ini? Untuk apa ini, Pak? Hanya ditonton ini pak, nah belum ada pemain. Kok lebih banyak penontonnya ini pak. <tuh> <tuh> ini baru warna pak, saudara. apalagi kalau sudah ada orangnya lompat-lompat, pak. Aduh, <tuh> <tuh> <tuh> kadeh, kita Ini lompat, no. hmm. pak. Ini pak. Ini lompat, Ini mandor tulen Ini aku di sini nah. ah ini ketuanya sama sekretaris sama Pak RT-nya ini yang di sini mau hmm. renovasi lapangan. Lapangan. lapangan lapangan bola renovasi. voli. kami lagi memfinishing mem mem oh memfinishing ya, ya untuk uh. untuk kegiatan turnamen bola voli bintu cup 2000. Ah, kapan pelaksananya pak insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari berarti rencananya nanti pada pembukaan dihadirkan semua kaya itu pak pemainnya dengan manajer timnya eh, nanti untuk hal itu tergantung keputusan di dalam teknikal oh iya ya tanggal berapa teknikalnya pak ha? Teknikal meetingnya tanggal berapa, Pak Rencana? Teknikal meeting akan dilaksanakan pada tanggal 15. 15 Januari pada hari Minggu. Hari Minggu, mudah-mudahan berjalan lancar cuacanya menunjang. Dan ini kami lihat, alhamdulillah dari tadi pagi kita melakukan melakukan pengecatan sekaligus pemasangan spanduk. Sudah banyak perubahan kemajuan pesat ini. Udah keliling spanduk Dan ini sudah hampir Selesai juga Demikian informasi dokumentasi Kegiatan Turnamen Binturungkap Bola Voli Yang akan dilaksanakan pada Bulan Januari ini Tahun 2023 Terima kasih juga Kepada seluruh masyarakat perusahaan yang telah banyak membantu jalannya kegiatan tersebut baik dari segi bantuan alat tenaga dan material serta uang sumbang kami pamit dulu Assalamualaikum